Bahasnya ini kan, nah 6 praktikum, eh Atau, ini kan secara mudah kalau kalian untuk ngafal ini 2 hari ini, ya, nah kan pertama belajar mengenai sistem secara pusat kan, nah sistem sistem secara pusat, nah itu ya, segala tulang, sendi, otot, eh, nah SSP, yang ini dari modul kan, nah. Selanjutnya yang praktikum kedua tentang terungkus sama torak kan. Terus kemarin ada juga kepala leher ya, praktikum satu kan. Baru praktikum uh, selanjutnya ini kan abdomen pelvis sama ekstremitas ini superior dan inferior eh ya, bawah dan atas. Nah kalau biokim kim, nah bio -kim ini praktikumnya sekali tapi kalau secara jenis-jenis ini reaksi banyak ya intinya makromolekul makro artinya itu makro besar ya molekul ya nah uh, mau tingkatan organisasi kehidupan paling kecil nah jadi di sini sebenarnya kalian belum ba baru belum secara mendetailnya nih biokimnya kemetabolisme metabolisme ini perkenalan identifikasi zat dulu nih kalian ya jadi karbohidrat lipid sama protein ya Nah, karbohidrat kalian harus hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 reaksi. Ya, 6 reaksi ini. Nah, lipid memang cuma 2 ya. Nah, protein ini kalian secara umum dulu. Kalian bagi jadi 3 reaksi. Ya, warna endapan isoelektrik Isoelektrik mengenai listriknya lah. Nah, pengendapan ini ada 4 logam berat, alkaloid, garam dan alkohol pekat serta asam kan, nah. sama. Nah yang banyak ini protein ini mengenai uji warna ya. Uji warna ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah. Eh. Jadi inilah Biokim sama anatomi. Ini secara umum ya. Eh, Jadi yang secara konsep kalian harus rapi kayak ini hafalannya nah yang di ini SSP inilah yang dipelajari kan, kakak saya berusaha untuk ngeringkas semua dulu ya cuman ya kalau nak dijelas siko-siko itu eh uh, lah lainnya kalian kan juga sudah malam praktikum sudah ngegambar kan nah ya yeah. jadi itulah kakak bikin kita Kuis dulu, ya okay? kita kuis. Jadi kaget dari kuis ini mana yang kira-kira yang lebih jatuh. Nah kita ulang ini teori itu, ya yeah? teori ininya apa? Praktikumnya. Nah itu mudah-mudahan lebih efektif jadi dari waktunya. Karena terlalu banyak kan kalau nak kita bahas risiko risiko review teori sebenarnya kalau ini bisa kalian ini apa mohon